cucu tuh abrata udah sampai <laughs> penjemputannya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 Jangan terlalu banyak juga nah, ayah Ini produknya Derma Pro loh. <coughs> Yang punya eh Udah detening duration Bener, bener luar biasa, mematikan banget badan aku Tapi makin jangan begitu ayah, ayah. Ya Allah, sedikit juga udah wangi, udah bersih ya, Bersih derma Oh Cuma hanya ada di derma Pro ya Jangan salah Ini mah benar perawatan deh Udah aki-aki ah, juga perawatannya, lihat dong Tuh. Wah, belom muka ntar Atau <laughs> <laughs> sang blok kemana emang ayah? Mau ke bandara jemput cucu. banget sama cucu. Sampai di bandara jemput cucu. Tuh abrahta udah sampai. Penjemputannya. Biar maaf bro, iya. Kita berangkat lagi. Kita tunggu kesuluan kita ya. Kesuluan kita tunggu ya. Pastinya. Pokoknya ibu bawa fotografer <laughs> konten kreator konten di konten ini nama Abrata, gaya gak tuh. Kita lagi cuci sampai anak-anak sampai kangen banget. Cucu, tuh Abrata udah sampai. Cucu, tuh Abrata udah sampai. Penjemputannya, klinik dermapro, iya. Kita berangkat lagi, kita tunggu kesuluan kita ya. Yuk <laughs> kita tunggu ya. A. Pastinya. Pokoknya ibu bawa fotografer. <laughs> konten kreator. Konten di konten ini Gaya nggak tuh. Kita lagi cuci sampai anak-anak sampai kangen banget. Tuh ada ayah. Ayah mau apa? ayo ayah mau apanya? Kapan sih? Awas, kejengkang kamu! gak, -gak bisa, gak sabar nungguin cucu sampai bapaknya lihat tuh bapaknya udah bawa mobil sendiri supaya baik terjadi buah anaknya. Ah. Ya Allah. Abrata. Makasih ya. di ah, dalam. lagi. Keluar kita lagi nongkrong. Tidak ah, yang menunggu disini Saya sabaran mau cium Cucu Masya hmm, Allah cingutan bumi nya linter tuh gajang bu bibi gak mau haaaah jemulah cucu ibu enak badannya kan sehat iya ya Allah oh, kangen banget kangen banget cucu ibu nya ngelahap kangen ibu gak? ngelahap kangen ibu gak? aduh aduh dia temen ah, <tuk> saya <bencana. tuk> banget sayang banget, hmm. hmm. banget. Saya saya banget ibu ya, berangkat. Hey, merah kumpul kembali, ayu Rosma, ayu, malah. Ayu, malah. merah. Halo asyik. Melah, melah yang kecil. Masyaallah. Masyaallah. Halo, Ayo kecil. Halo, halo. Udah pulang cantik ibu. Tadi cantik ibu juga udah pulang udah tinggi, ayo, banget. Banget. Udah, tinggi banget, udah tinggi banget. Udah tinggi banget cucu ibu juga nih. Ini Opa. <laughs> Opa. <laughs> uh, seru lagi Sampai deh, rame apa. lagi. Cute. ntar lagi ya bu, tapi dia udah mendarat tuh bu, ya. ini ada atau uh, ada mantep tuh, lagi nungguin juga berarti. Tapi telat dateng nih. Eh enggak, belum turun juga, tapi dia udah mendarat ya bu. Ya mudah-mudahan kalian sehat. Besok dia sini besoklah, besok ya. Eh, jawab. Ibu ngapain bu di sini? hai hai pak selamat selamat lagi ayo kelamaan ini mau bisa gak warna merah merah Ah kangen banget kangen banget cuci ibu ini kangen ibu kak. kangen ibu kak. kangen ibu banget kangen ibu, kangen ibu bahagia banget bahagia sehat <tuk> banget sayang banget oh, bawa bong ibu ya kangen banget Kang, ngomongnya jujur. Hmm. dia? 3, Maka, Tuhan akan membagi hidup menjadi anak a oh.